Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, bi serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 bahagia apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran kita awali bersahabat ya dengan info dari Bunda Lesti Kejora ini info kemarin yang diunggah di IGS pribadinya bahwa Bunda Lesti dan momuung.id akan bagi-bagi THR wah Masya Allah banget ya Bunda Lesti Kejora lagi tentunya bagi-bagi THR total jutaan rupiah buat momi us lihat story setelah ini tuh persahabat ya langsung aja lihat storynya Bunda Lesti karena Bunda Lesti dan momu uung di sini tentunya bagi bagi THR mudah-mudahan persahabat ya Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan rezekinya selalu lancar dan berkah barokah. Berikutnya ya, persahabat, kita lihat juga nih vitamin bahagia Pastinya kalian senyum-senyum nih Melihat vlog Leslan Entertainment kemarin Yang belum nonton ini rugi banget nih persahabat ya Karena vitamin bahagia selalu disuguhkan Oleh idola kesengan kita Coba perhatikan ya, persahabat ya Papa Bilar, ini cium kening Bunda Lesti Kejora nih Aduh ini cute banget Masya Allah pokoknya Idola kesengan kita selalu the best Selalu bikin kita ketawa bahagia Masya Allah happy banget ya Saat melihat Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilal selalu bersama Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, bahagia dan mudah-mudahan persahabatan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan. Yuk sama-sama kompak nih untuk selalu mendukung, selalu mensupport karya terbaik, idola kita dan tim Leslar Entertainment. Berikutnya persahabat kita simpan juga nih ada momen spesial yang tentunya membuat kita bahagia juga Sebelum buka puasa kemarin Papa Bilar dan tim ini olahraga berenang sambil main bola di persahabat ya haduh Masya Allah Ini sih luar biasa Vitamin bahagia sebelum buka puasa kemarin kita dapatkan dari idola kesayangan kita yang sedang berolahraga bareng tim persahabat ya Masya Allah Tentu warga Konoha pasti dibikin salvok ya, dengan Papa Bila Radu, Masya Allah pokoknya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu banyak dukungan, selalu banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ada unggahan spesial banget ya dari Kak Sandy Permasari Sari di laman akun Instagram pribadinya. Ini kemarin juga mengunggah foto bareng Bunda Lesti dan kita juga pasti salpok banget ya dengan kalimat yang dituliskan oleh Kak Sandy. Dengan mengatakan persahabat sayang banget. Wah wow, Masya Allah banget ya ternyata Kak Sandy ini sayang banget sama Bunda Lesti dan langsung aja gercep. Bunda Lesti berkomentar di Kak KCND dengan mengatakan, pelu kakak sayang. Wow, masya Allah bangga persahabat ya. Kita bangga, kita bahagia sekali karena Bunda Lesti banyak sekali yang sayang. Salah satunya ada Kak Sandy Purnamasari yang sangat sayang banget ya sama Bunda Lesti. Semoga pertemanan mereka, silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Banyak sekali persahabat tanggapan positif yang diberikan. Kita lihat persahabat dari akun Fazira Alia Mengatakan di kolom komentar Masya Allah Dua wanita hebat Ini sih luar biasa banget persahabat ya Dua wanita-wanita hebat Yang selalu bikin bangga pastinya Masya Allah Dan untuk berikutnya juga persahabat kita simak nih Ada ungan spesial dari Lelsan Entertainment Ada sebuah pertanyaan Rencana Lebaran kamu tahun ini ngapain tuh persahabat ya Hamil satu nih Lebaran tinggal satu hari lagi persahabat ya rencana lebaran kalian tahun ini ngapain aja nih persahabat ya pulang kampung halaman atau nikmatin sepinya Jakarta rencana kamu buat lebaran tahun ini ngapain aja guys kita simak nih persahabat di kalimat komentar dari para sahabat. Dari akun hidung mancung Abang L. Anuska Leslar mengatakan Kumpul keluarga dan tetap nunggu vlog kesayangan Leslar Entertainment Aduh Masya banget ya ini sih fans sejati banget ya Kumpul keluarga sambil menunggu vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat Komentar lain diberikan dari akun Nurjin mengatakan Mantengin HP aja, min. Seperti biasa, nunggu vlog-vlog dan juga uploadan Instagram Instagram Lara. Aduh, Masya Allah banget ya, pokoknya. Kita bahagia banget karena dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus, orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Dan berikutnya, persahabat, kita timbang juga nih ada momen spesial vitamin bahagia juga nih, persahabat, ya. Ini ada iklan dari Papa Bilar dan Buda Leslie Tapi iklannya ini cute banget ya Masya Allah Iklannya ini membuat kita senyum bahagia sekali Karena di momen iklan ini ada momen pelukan Lesti dan Leslie Bilar Inilah yang membuat kita baper bahagia sekali Mudah-mudahan mereka selalu bersama Doakan yang terbaik persahabat ya Dan di postingan ini pun banyak sekali respon dan tanggapan dari para sahabat Leslar Dari akun Instagram, Radevari Mardika mengatakan Sewet banget netizen ini, karena Leslar mah bebas, nurang-mulan kek, mau gelut kek, tetap kiut kok Katanya tuh masya Allah banget ya, empaskan aja netizen yang selalu nyinyir Kita fokus dengan tujuan, mudah-mudahan karya-karya Leslar selalu booming dan selalu bisa trending, amin Berikutnya juga persahabat, ada komentar lain diberikan dari akun Mardawati1973 Ngapain sih, pandang-pandangan kan kasihan yang jomlok tapi sumpah aku seneng banget lihatnya WKWKWK katanya tuh, aduh Allah banget ya, pasti kalian ini happy banget sih melihat momen seperti ini Lesti Bilar selalu romantis, selalu cute persahabat ya, kita doakan yang terbaik pokoknya nih untuk rumah tangga idola kita Berikutnya juga, persahabat, kita mampir ke unggahan IGS-nya Bang Eno nih, persahabat, ya. Bang Eno mengunggah kembali video yang diposting oleh Bang Bobby Suarez. Di sini Bang Eno lagi minta THR, tuh persahabat, ya. Dan ada sebuah kalimat nih, senggol dong, Rizky Pilar katanya tuh, persahabat, ya. Aduh, menama Papa Pilar juga disenggol nih, persahabat, ya, untuk bisa memberikan THR ke Bang Eno. Masya Allah, kita juga rindu banget ya momen Bang Eno bersama Papa Pilar Mudah-mudahan bisa ketemu. Dan bisa main bareng lagi di ya kita selalu mendoakan yang terbaik. Semoga silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Amin. Masih menunggu kejutan lain persahabat dan pastinya kabar terbaru hingga kita membahagia di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.